Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Ane Nah di kesempatan kali ini teman-teman Ane mau ngebagain tutorial Yaitu cara mengatasi aplikasi Google terus berhenti Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe dan ini dia cara mengatasi aplikasi Google terus berhenti. Baik, sahabat untuk cara mengatasi aplikasi Google terus berhenti. Langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, teman-teman ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jika sudah uh, masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita cari manajemen aplikasi, teman-teman ya manajemen aplikasi atau manajer aplikasi atau aplikasi yang terinstall. Oke, kita masuk ke manajemen aplikasi, teman-teman. Kemudian kita pilih ke setelan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman kita cari saja aplikasi google nya teman-teman ya Kita cari aplikasi google nya yang terus menerus berhenti teman-teman Ini dia aplikasi googlenya yang terus menerus berhenti Kita klik aja aplikasi googlenya teman-teman ya Kita masuk Oke kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke penyimpanan dan search ya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya kita di sini hapus searchnya terlebih dahulu ya teman-teman ya Kemudian langkah yang selanjutnya kita hapus uh, penyimpanannya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada dua menu ya, teman-teman ya, hapus data Google penelusuran dan menu yang uh, selanjutnya, di sini ada hapus semua data. Kita pilih yang hapus semua data, teman-teman, untuk mengatasi aplikasi Google ini uh, terus-menerus berhenti, teman-teman. Oke, kita hapus semua data ya, teman-teman. Kemudian kita klik oke OK aja, teman-teman ya. Nah jika sudah seperti ini teman-teman langkah selanjutnya kita restart hp nya teman-teman ya Kita matikan dulu hp nya sejenak kemudian kita nyalakan lagi teman-teman ya Nah sahabat itu dia cara mengatasi aplikasi google terus menerus berhenti di android teman-teman ya